6.8 point eight. Fuck it. <sighs> We're gonna trip in the mountain, guys. Halo guys apa kabar kalian pasti sehat kan Alhamdulillah udah jumpa lagi bersama aku di Ahmad FR channel yang paling update dan paling asik yang bisa kalian terima informasinya dan bisa manfaat juga kan kali ini aku akan membahas tentang reaction videoku sendiri aku mau reaction videoku sendiri dan videonya tentunya masih tentang vlog fiksi karena judul kalian bisa lihat judulnya kan vlog fiksi so video ini durasinya panjang jadi nanti kalian bisa skip mana yang paling seru menurut kalian nanti aku cantumin di di habis ini slide habis ini aku cantumin menit-menitnya yang paling seru di episode kali ini jadi kalian bisa skip kalau kalian gak mau lihat yang bagian panjangnya karena aku Sebelumnya, membuat video ini karena ada pengumuman ini, guys. Saya YouTube, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dari situ aku tertarik dong ingin masuk film. Ya, barangkali videoku masuk film lah, lumayan kan? Meskipun satu detik, dua detik, aku masuk film. Sombong amat. Jadi, aku membuat itu semua dengan bahasa Inggris. No, God please no no Jadi jika bahasa Inggrisku mungkin belum mahir-mahir amat loh, Harap maklumlah guys Karena aku pertama kali pakai bahasa Inggris <laughs> di videoku kali ini Yang kalian gak, gak terlalu concern di bahasa Inggris So... Nontonnya aja Levan no. aja Karena aku ini di tempat yang lumayan bagus pemandangannya Jadi nanti kalian bisa lihat pemandangannya Dan kutubnya dimana kan -nya gimana, bisa tahu Karena Aku di sepanjang dari rumah, dari rumahku sampai tujuannya nggak aku skip sama sekali karena ini full videonya nggak aku edit jadi kalian bisa lihat kesalahan-kesalahan di aku ngomongnya salah-salah dimana mana jadi kan lucunya di situ guys jadi, biar kalian tahu background sebelum membuat video bagaimana kan enak aja tuh kalian bisa tahu dan kalian bisa lihat caraku bersepeda ya tapi tapi ini Gak sama sekali Jadi bisa kalian tonton Real Videonya Yah Tanpa banyak bacot lagi Kita langsung bergeser ke React nya 25 July I'm going to bicycle In the morning I'm going to cycling in the morning With my bike It's The time is Ya, kita mulai. We new place. You can see about the bridge and the view in the. Ya, terima bahasa Inggrisnya yang ambradul ya. Nah, benar ini benar-benar. Bridge, bridge kan jembatan ya, bener Nah kita masuk langsung berangkat. Ini btw di depan jalan Jalan Raya HR Muhammad Tepatnya di depan pemberhentian di Suropoyo Kita lanjut soalnya sini lumayan masih ada perbaikan sih jadi kadang suka macet setiap pagi atau pulang kerja di sisi kiri itu masih diperbaikan jalan mau diperbaiki lebih bagus lagi tuh Andrea mungkin butuh waktu ber tahun are we fix it in my town have the bigger road it turn you gonna fax banyak tercek juga sih sini Because the time is morning we have spirit go gua. Wow. Kayak dia sosok -so ada Inggris. <laughs> kalau enggak ada. Kapan lagi pakai bahasa, <laughs> bahasa Inggris ya kalau tadi gini. Juara banget bahasa Inggrisnya, guys. Lucu dah kalau Om saya, guys. Medok banget. Kelihatan. orang Jawa ngomong bahasa Inggris wis kelihatan Jawanya peduk <laughs> banget Habis ini ada regency, guys. Ya, paling mengesankan ini nya Anjir! Oh, bisa lihat di sini. Sampai kata-kata kata-kata kasar keluar, ingin ku berkata kasar the place the place are small so the bottle is too far from the quick of the my bike yes it's the fucked up Ya terpaksa habis ini beli beli lagi deh daripada gata minuman ya kan udah pecah dia ya guys ya apalagi nasib ya beginilah Nah kita melewati Kita melewati landmark mall Kali ini Hampir sampai masih jauh sih masih jauh ke sini guys bike is very fast or me in the stronger man Sampai menuju PTC ini ya, di Sebelah kanan, dan sebelah kiri kita ini landmark. Ya, seperti itulah. Banyak juga sepedaan karena ada di Sabtu ini. So, I'm lose my hand because the bicycle in space partially lucu ya. Again. Control with with with your hand. Ini spazio. Yang sering nongkrong di situ boleh komen. Woo. So, see some sun in the green. Orange, like oranges. Uh. Jualan tawa juga baru berangkat loh, karena ini pagi banget juga ternyata ya, ntar ya aku oh. segitu dulu yang okay, baik nah ini pasti lah kalau jangan sempit pasti aku pas tangan <laughs> jangan ditiru ya tapi ya karena ini untuk sepeda yang khusus sih karena gak semua sepeda bisa kayak gini kadang suka gampang belok huh? gitu setirnya hmm. jadi aku kalau beli sepeda pasti pilih yang kayak gini jadi yang setirnya masih stabil jadi, enak buat lepas tangan gitu, karena aku suka lepas tangan asik. Yes, the bicycle is a trending Indonesia, wow! Nah ini ya, hampir sampai kita ke Unesa Because juga lewat Unesa di Kalian Universitas Negeri Surabaya, singkatannya Unesa. banyak makanan juga di sini nggak khawatir kalau soal makanan kalian tinggal pilih mau makan apa kan, enak pastinya. pasti pagi, -pagi well, keluar, lari-lari atau bersepeda, di sini makan-makan di sini ya enjoy. di rumah terus kan, boring. beda kalau banyak teman rasanya beda jadi kalau warga teman sama sini itu beda energinya itu yang dikeluarkan beda dari yang sama para warga Yang keren ya sepedanya banyak kan bisa Sorry. lipat sih kalau yang ini ini ada klub-klub itu yeah. ya kalau sepeda lipat kayaknya keren-keren nih guys sepedanya guys wow sekitar 5 jutaan itu bedanya itu <laughs> bahkan ada yang lebih jangan kaget kalau harga sepeda sekarang melampaui harga sepeda motor that's fake tuh keren banget kan lumayan banyak tuh klubnya ya. keren huh yeah. iya sampai di Wiyong Btw jalan Wiyong serius banget, masih pagi masih tidur semua, teman, teman masih ya Aplikasi buka. Hati. Fail juga. You still okay, guys? We are almost close in the place, so be patient. dan semoga film yang aku buat dulu video yang aku buat bisa maka film ya semoga aja nanti tak aku upload juga kita reik filmnya <lifuh> life in a day 2020 <tuh> keren nih pasti dan mesti nyanyi kayak gini ya seperti ya hal yang lumrah dilakukan saya kabur daripada diam yang pastinya ini yang terngiang yang di kepala liriknya siapa penganyinya siapa pasti itu aku yang nyanyiin hai ngeselin banget ya kayak ginilah kayak nah, motor kita pakai sepeda tapi dia pelan-pelan jadi yang belakang yang kita pakai sepeda nungguin gak. mau mau nyalip ya kita apa kita berat nantinya tapi yang sepeda motor nggak tahu rasanya kalau nungguin di belakangnya gimana kita mau cepat gak bisa Masih masalah We have to buy the Nah, seperti inilah keramaian di Kota Surabaya saat pagi. Gimana kota kalian yang kalian di luar Kota Surabaya? Boleh dong cerita di kolom komentar. Bagi pagi komentar kalian. Oke, tunggu. nah ya seperti kayak gini lah suasananya sepi banget ya jalan serasa milik pribadi <laughs> enak banget kalau di Surabaya kalau pagi-pagi termasuk kalau di wilayah ini sih kalau di wilayahku tadi yang Muhammad pasti rame kalau di sana kalau di sini kan ini termasuk mau perbatasan Surabaya ya some kita di perbatasan paling pojoknya Surabaya. Jadi agak sepi jalannya kalau pagi. Paling kalau di sini cuma orang-orang yang orang-orang kampung sini yang mau kerja ke daerah tengah kota gitu masih berangkat. Kalau di jalanan rumahku, waduh, berjibun. Mulai makan orang ini kan mungkin di next episode aku mau nyoba challenge ya jalan yang gimana go, aku sendirian tapi nanti kita nyamperin kelompok kelompok kita nyoba kabung apakah boleh gabung atau dia bisa gimana sikap mereka terhadap orang baru gimana cara menerima orang baru atau mungkin mereka menolak kita tahu jadi kita coba sepuluhnya sosial di next video oke, okay? nantikan aja karena masih kerja stok videoku cuma belum aku edit karena ya... masih... nunggu jadwalnya. ya You're the blue. We almost closed. kalau makan itu nanti aja siang-siang siang ya siang jam sembilan 9 atau jam setengah 10 baru close. makan sarapan <laughs> tapi jadi aku sarapan roti sih sebelum perangkatnya minimal ke istilah perut daripada nanti kalau makan malah males sumpah yeah. kalau kalian pernah coba coba aja sebelum meraga kalau makan yang nyat nanti lek Hello Bapak-bapak udah capek udah toggle pub menyipukan kan Bye. <laughs> nah ya. lanjut lagi here we go we almost done oh. it just passed through away okay? Ini risik really so <laughs> ya ini udah deket banget. Oke okay guys, we can go there. This flight. Yes, we can go. A lot of people in the right place. Nah ini dia, aku mau mau coba luaskan. Kita mau kita mau udah udah sampai, tapi ya bahasa Inggrisnya belum yes, terlalu is. pro, <laughs> the masih nub. Kita nanti terbalik turn back. Bener enggak sih turn back? Oh, bisa lah. Ini kan spontanitas ya aku. Right langsung aja gak pakai script Nah, itu terbalik. Oh iya. utar balik, ya, kalau terbalik dimohon kalian Tukar. harus toleh kanan ya atau toleh belakang kalian. Tukar. Jangan ujug-ujug langsung aja kalian belok kanan atau balik kanan. <tuk> Go. Karena bahaya guys? Buat keselamatan orang lain, kita harus patuhi arulitas ya, meskipun kita pakai sepeda atau pakai apapun itu. Cool. Tetap patuhi rambu-rambu lintas juga. Like dan jika kalian bergerombol atau banyak orang, Woo. usahakan cuma satu laju aja ke belakang, jangan sampai dua atau tiga laju lagi, dan menutupi jalan yang lain bisa-bisa macet atau mungkin bisa-bisa ada yang terus rempet sepeda motor atau mobil dan aku percaya mm. yang nonton pasti ya tertidur lah micro sering nonton aku sepedaan kan aku gak pernah tuh kayak di tengah jalan gitu pasti satu lajur kan, sama temen tuh Gantian gitu, kan? Kayak, kayak ular gini. Oke, okay. sih. Nah, ini kita tinggal lurus saja sampai deh. Hai Hai jalannya termasuk lumayan rapi sih tapi banyak polisi tidurnya <laughs> karena ini, ini lingkungan Wee. perumahan jadi ada bersabar ya kita It's harus pelan-pelan dari sini karena banyak anak kecil, banyak kendaraan pintu masuk hanyalah lalu lintas karena lingkungan perumahan, Ternyata rame kalau di sini ya. Aku belum pernah sih ke sini Sabtu. Aku biasanya kalau zaman aku pertama kali ke sini tuh hari Minggu. Karena masih <tuh> <tuh> kerja waktu itu, jam kerja ya biasa. Kita cuma bisa libur hari Minggu. Dan ada dimana-mana pasti ada susu murni nasional. Bukan sampai masih pagi men? <tuh> anjir anjir Susu murni nasional. Siapa yang gak asing sama musik itu? Seluruh Indonesia pasti ada. Coba komen kolom komentar di bawah kalau kalian yang pernah dengar suara itu dimanapun. Pokoknya ada tempat keramaian ya. pasti ada susu nasional. Uf, uh, akhirnya sampai. Masih pagi, jam 6.30. Enggak tahu ya kalau teman-teman yang di luar Jawa atau yang di luar kota Surabaya bisa kalian share sesungguhnya nasional apakah ada. Tuh, keren banget kan, ini ya. Jadi, halo. Ini episode yang paling seru buat kalian yang That udah skip sampai sini, Hai <laughs> Very nice. Karena dari tadi yang udah nunggu, sorry banget. Emang episodenya abang aku sengaja the buat kayak gini, ya lama banget. Biar kalian yang suka-suka nonton atau boring bisa lihat ini sampai selesai satu jam, <laughs> kayak film, jadinya atau kalian mau memahami lokasinya kan dari pertama aku udah liatin tuh jalannya bisa kalian ikutin aja kan enak ya sama-sama tahu nah ini dia sebenarnya ini bukan jepatan sih kayak apa ya jalan jalan gantung ya atau jalan apa sih namanya penyeberangan itu kayak penyeberangan itu kayak gitulah tapi cuma bawahnya ini danau dan ini nggak tahu kapan mau dilanjutin karena di depannya itu masih kosong belum dilanjutin lagi kayak jurang gitu putus viewnya keren banget kalau di sini sunrise nya pagi waktu itu aku kesini mataharinya pas di tengah jadi keren banget sumpah aku pernah video di sini vlog pertama aku kan bisa cek di youtube di link deskripsi aku cantumin playlist vlog fiksi yang pertama kali aku upload di tempat ini Kalau kayak gini tuh pasti cek status atau mau buat status di Instagram ya kan? Pasti anak-anak muda, anak-anak tua, ya, anak tua. Om-om, semua pasti Instagramable sekarang. Ya enggak. Apa sih enggak di Instagram? Pasti semua direkam. Kecuali yang konten-konten yang sensitif ya, mungkin ada langsung ada sistem youtube yang ngeblokir itu semua kecuali kayak binggu kayak tiktok itu maklumlah biasa guys pokoknya nggak melanggar aturan youtube ya, aturan instagram <tuh> Buat status aja sampai berkali-kali loh Biar lebih perfect ya <coughs> Sorry <coughs> eh, gak, gak enak guys hmm. Makan aku minum teh Biar keenakan sih Hmm. Oh ya, ini ada dua, dua jalur ya Aku yang bagian sekiri sini ke bagian ini Ada yang bagian kanan Karena dia ada dua jalur Jadi bisa kalian pilih Mau sebelah kanan atau kiri Kalau kalian nyari sunrise nya Sebelah kiri Kalau kalian nyari sunset Sebelah kanan Tapi nanti sore Jam jam 5 atau jam 6 Ya karena capek Ya dulu dulu ya Daripada berdiri terus, ya, <tuh> ya aku sering kayak gini lah. Daripada di rumah, ngapa-ngapain, gabut ya kan? Aku sering pergi-pergi -pergi ke tempat-tempat yang unik-unik yang belum pernah aku singgahi sebelumnya, atau tempat-tempat yang seperti buat tipe bisa dibuat olahraga atau buat review mungkin karena aku kan sebagai content creator ya biasanya aku buat video buat video tentang apapun itu yang mungkin bermanfaat buat kalian sebagai penikmat karya-karya di YouTube guys. We can rest in this place. Oh, nah, bisa lihat. I don't know. I gonna to Keren banget kan pemandangannya. Because oh iya, hawanya sini juga sejuk banget loh, sumpah serius. Beda banget kalau kalian di tempat-tempat lain karena masih banyak polutan utara atau eksploitasi transportasi yang banyak beda banget lah pokoknya enak di sini. Kalian kalian bisa lihat ini the place are pas saya gesek. Be special for me because in this place is quiet. Tiap di sini lah ya. Is, mm, meaningful life Ya sih Meaningful in my life. I'm going the this Place. ya dengarkan orang inggris ngomong <laughs> in disappear in depres my feeling i'm going this place for turn back in my in my in my health of mine To be honestly, I'm I'm very very happy if I'm in this place. Enjoy. <laughs> I have YouTube account in my Instagram. You can check. F-H-I-M-R-E-R-I-D-H-O Or in my Instagram F-H-I-M-R-E-D-H-O If you explain it If my explain for you film Rido my Instagram, <laughs> you can remember that, you can see my YouTube account. My YouTube account is hmm, Ahmad Fr. You can see of a lot videos I, I make it for you. Explain dia ya salah semua. Subscriber in Indonesia. <laughs> especially and i like to bike and traveling indonesia place because i love indonesia and i want to go to your place maybe and around the world is my dream because kalian bisa cek dulu itu bisa gram aku di bojongan di bawah itu kalian bisa lihat. enjoy it atau di link di bawah deskripsi ada Istarang aku minumnya blokok blokok blokok blokok wah gitu banget suaranya dah kalau di sini ya wis ya, tepatnya kayak gini mencari inspirasi berdiam, merenung ya jangan sampai loncat lah pokoknya kalau loncat pasti wis hilang jalannya ya tau kemana wis karena itu dalam banget loh kita kelihatannya sangkal tapi kalau kalian mau nyelam wah aduh, bisa hilang kamu aku suka hidungku kau dari sini hmm. tidak mancung sumpah <laughs> uh. <laughs> ya satu-satu dulu lah. Nah, kita mau tes kamera ya sini. Buat-buat <tuh> intro. Buat intronya lagi. Sebentar dulu. Sambungkan ke HP karena ini perintah sambung ke HP. Karena e-cam kan bisa menyambung lewat WiFi dari HP, kita masuk ke aplikasinya iXing Cam lalu kita bisa akses reviewnya langsung jadi bisa lihat hasilnya. Untuk kalian yang suka ala aku rekomendasikan di sini tempatnya. Selain timbul ya atau di Tugu Pahlawan, karena terlalu mainstream atau terlalu ramai, mungkin kalian yang suka nggak terlalu suka ramai. Kita bisa kesini, nggak apa-apa, terlalu jauh sekali-sekali. Kalian main ke wilayah Surabaya yang lain, biar kalian tahu bagaimana perbedaannya, bagaimana suasana baru, dan mungkin kalian bisa dapat teman baru di sini. Kan lumayan. Oh ya, aku sekarang ini pakai sepeda tipenya Polygon. Merknya Polygon tipe Hayes 1. Setahu aku sih, Hayes 1 itu ada empat hmm. kalau atau atau 5 ya versinya. Ini yang Hayes yang apa keluaran pertama kali. Yang ini guys. <tuh> nah ini sekalian endorse lah kayaknya ya. Kita Pakai perfume, model-model sepedanya, model sepatunya, apa yang aku pakai ya? Apalah buat intro, guys. Let's let's see in the beautiful place. You can see it. Yep, let's go. <laughs> so kita lanjut mau kemana lagi? Ya, kita mau ke bawah kali ini. Ya, maksudnya tadi kita kita mau menuju ke sana, dan let's see, kita akan melihatnya. Habis ini menuju ke sana, ya. Langsung kamarnya dulu, harus hati-hati. bahasa kamarnya ini karena ada lensanya, ya. Kalau yang belum pernah pasang jangan coba-coba masang karena bisa patah atau bahkan bisa lecet lensamu buat pengguna jicab. E nah lensanya di oh, usap pakai kain yang lumayan halus, jangan sembarang kain ya. Kalau bisa pakai wool kain yang wall jangan kain yang banyak kayak plastik ya nah kita menuju ke tempatnya itu masuk ke rumahnya jadi kita masuk nggak boleh pakai sepeda tapi nggak bisa karena kita melewati selokan dulu lumayan gede sih jadi kita angkat aja sepedanya melewati portalnya biar bisa masuk Nice. loh banyak banyak banget di sini oh, teman-teman kelaraka kalau saya lihat tuh enak banget kelaraka di sini. nggak huh? bisa lewat situ mbak. banyak tempat luas. oh ke sana. oh kembang sih nah kita udah sampai lanjut sampai. jalan lagi. oh you can go. <coughs> oke okay. that's our beautiful place in here guys wait wait wait itu tadi loh anak kecil bahkan aku pake ibu uh, anjir uh, uh, uh, <laughs> salah shaman. salah manggil lagi apa dia kedengeran dia aku pake ibu ya dan aku langsung ganti kata balik tadi Semoga aja gak, gak merasa dia insecure Masalah. Gak membuat dia insecure Sorry oh. banget mbak Sorry sorry sorry sorry Mungkin dia yes. menonton video ini yes. Ya namanya orang pakai masker ya Siapa tahu dia tua atau enggak ya Makanya itu nah. banyak kekurangan dan kelebihannya dipakai pakai masker ini dari orang cantik apa jelek kita gak tau kan cuma kita, kita bisa lihat dari tepat matanya kan, terus dari ya. kita bisa mengenali wajahnya siapa itu bisa nggak bisa loh kita dari tepat mata aja, It's karena susah size. banget kalau kalian gak lo kenal benar sama orang loh ya, kalau kalian bisa lihat tepat matanya doang kalian bisa kenalin dia, karena mata itu kan cuma kecil banget bulat kayak gini. Gak bakal bisa kita ingat-ingat bentuk mata orang karena hampir sama. Kecuali kalau ada hidungnya, jadi bisa kelihatan. Oh, ini kelihatan hidungnya gitu. Mungkin bisa tahu. Tempatnya bagus sebenarnya. Cuma ada sampah, guys, sayangnya. Buat kalian yang suka sering buang sampah sembarangan, atau kalian nggak sengaja, atau kalian mungkin gila, place, aku tahu masyarakat and and Indonesia we... andalanya mungkin gila. Sorry, aku gila, gila, gila. Gimana? Feri gila, gak gila ngulang. <laughs> what the fuck! Nice. So, buat kalian yang... Dekat sungai atau terutama Dekat tempat-tempat wisata so, Janganlah kalian buang sampah sembarangan okay? fishing, Jaga like lingkungan that. guys <laughs> All right like that Tempatnya asri banget, masih hijau, banyak pepohonan. Loh, itu mana ya? lagi Keren banget tempatnya. Cuma ya itu sayangnya ada sampah. Jadi mohon buat kalian kita jaga. Hmm. Ini ada orang wanqing. Kita lihat panci sebentar. Tuh dia dapat guys. Mujair. Ikan ikan kalian tahu ya segini, segini segini tapi kecil. lagi apa lagi? wah sampai, udah cakar lumut, enak banget kan? kalau lihat orang wah <tuk> cuman dapat lagi tuh oh itu, itu, itu, itu ikan ceker lumut guys atau bahasa indonesia nya adalah ikan Shit, pembersih kaca Isipi nah kalian tau itu beracun guys jadi nggak bisa dikonsumsi kita buang aja karena apa ya kalau dikonsumsi bisa meninggal orang guys makan itu Nah enakan kan? Nah iya aku sadar banget Shrek Tuh itu ikannya masih itu kan ya. Aku nggak sadar, Mas. Nggak sadar tanganku di tayin sama burung guys, burung atau apa nggak tahu. Tiba-tiba ada -tiba di tanganku. Tapi katanya itu membawa rezeki. So, setelah video ini aku buat, aku beneran dapat rezeki. Aku dapat orderan, orderan case custom karena aku jual case custom. Kalian bisa kunjungi di link bawah deskripsi. Aku jual case custom juga Polaroid, terus jasa cetak kertas, cetak brosur, atau apapun itu undangan banner. Nah, itu tiba-tiba aku dapat job, guys. Di besoknya itu, siapa tahu kan, namanya orang ternyata bener filosofinya setelah kita ditaiin buruh setelah kita tersengaja kita dapat rezeki that's true that's fact ya <tuh> nah, ya itu tadi aku tanya kepada masnya yang buat yang enggak tahu bahasa jawa ya aku tanya mas apa nggak pernah pakai umpan buat mancingnya nggak pernah katanya dia nggak platen karena jarang ada yang dapat pakai umpan jadi dia pakai teknik ini namanya teknik sengget pancingnya itu nggak dikasih umpan cuma dikasih kail empat dia muter gini guys jadi kita tinggal masang kailnya banyak banget jadi kita tinggal narik-narik aja nanti kita dapat dapat saat dia kan lewat, kan lewat ikannya, jadi kita tinggal narik-narik, nanti dia ke seret deh sama itu kailnya tadi, jadi gitu, tak pakai umpan, makanya kita tinggal narik, narik toh, si pemancingnya, jadi gampang kan, so kalian bisa, kalian kalau mancing, pakai tadi kayak apa, kalau kayak kayak gini coba kalian tulis komen di bawah apakah kalian sering menyegap menye, mengidap encok karena kan gini gini pasti iya <siffe> karena kan perlu banyak gerak ya bisa buat olahraga juga sih tapi kalau belum terbiasa bisa encok guys bagian pinggangmu itu bisa sakit karena kelamaan Buat satu lagi, ya. Biasa namanya anak muda, ya. status terus <tuh> melihatnya enak, guys. Tapi kita nyoba sendiri, susah. Jadi, kelihatannya aja enak. kalau sendiri susah nah kita lanjut yuk setelah ini setelah ini mau kemana lagi ya kita mau pulang karena udah siang karena ini udah mungkin jam 8an waktu itu mungkin jam 8 ya aku mau jalan pulang tapi ya terkendala portal dari jauh kelihatan ada portal sih tapi aku nggak yakin jadi aku balik terus aku lihat ke tempat dimana banyak Sampai <laughs> namut-amut Ya, setelah kita melihat Apa tadi? Mancing ya Kita langsung meluncur Ke Pulang uh Ke rumah Ya, selesai Sudah Karena ini rutinitas ya judulnya Jadi ya, selesai ya kita pulang Lanjut Aku tertarik sama yang jalan kan ini ada simpang dua nih. Seharusnya sih Maunya ke yang ke lagi kiri, tapi kok di depannya itu ada portal Gak yakin aku bisa atau enggak, aku balik lagi Dan akhirnya nyoba yang ke sini, yang ke kanan yang ke lagi Kita lihat entah apa di sana ya dan ternyata ada pemandangan ya sekalian lihat sendiri seperti itu kayak semacam bendungan juga tapi yang kecil jadi di tenang airnya nggak bisa mengalir dan penuh sampah juga guys yang bisa sangat disayangkan adalah penuh sampah so saya tekan lagi ya Go, kalian yang rumahnya dekat sini up -up. atau dekat-dekat pembuangan tempat-tempat pembuangan air atau apapun itu ya janganlah buang sampah di Semarang tempat kan ada tempatnya sampah jadi bisa buang di situ oke okay? karena semua itu kan adalah warisan untuk anak cucu kita nanti sih sampai segitunya kita <laughs> ya, ini kan benar kan ah. ya kan kita harus menjaga alam biar apa ya biar kita bisa merasakannya dihidup hari tua kita nanti masih terjaga dan masih asri gitu loh ya top uh. this is like cage in the biggest air water luca swara nah ini aku tanya ke orang guys tadi aku tanya ke orang lihat sini bisa apa itu karena tadi kan aku pakai bahasa Jawa ya banyak orang mungkin nggak bisa bahasa Jawa atau nggak tahu bahasa Jawa jadi aku terhasilkan ya seperti itulah kalau tanya lihat sini bisa pak bisa Kar ada jalannya kok mau sepeda motor aja bisa lewat situ oke, matur suun itu, terima kasih, gitu orang jawa gitu, pasti gitu ramah, monggo, monggo itu mangga atau bukan mangga buah ya, mangga itu kayak iya silakan, mari, gitulah kalau bahasa Indonesia jadi lebih ke halus Nah ini kita libat ke pasar wiyong ya namanya. Jadi ini pusatnya perbelanjaan di sekitar sini, ya ramai banget setiap hari tentunya. Ramenya enggak hanya Sabtu atau Minggu, setiap hari di sini ramai karena ini pusat perbelanjaannya, oh. yang paling lengkap. Apapun ada kecuali, kecuali apa ya? Semuanya ada kayak gini di sini. Ngomong sayur apapun itu. tahu. isu was, barang banyak yang enggak ada itu jodoh, guys. Jodoh enggak ada di sini, enggak bisa dibeli ya jodoh ya, harus cari. lebih kan, semangat nyari jodoh, enggak boleh nyari di pasar. Oh, tapi biasanya ada sih, di pasar itu yang bagus banget. <laughs> Bener gak sih? yang suka ke pasar pagi-pagi itu kan rajin tuh itu kan dia gak malesan tapi yang males biasanya <laughs> yang lagi <laughs> suka begadang oh ya ini aku nanti dulu bentar lagi benerin shuttle -nya. suka melorot guys karena kurang rapat bagian icell itu pengunci shuttle itu jadi ya perlu menerin, Sudah selesai. Coba aja Ya maklumlah lah. Orang tinggi kalau naik sepeda yang kurang tinggi jadi kan bungkuk gitu, ya Jadi lama-lama sakit malah. Jadi ya enak. Mending tinggi gini kan situ tetap. Kita ibu ini, ini nih, enak itu nanas buah-buah nih, -buah oh buah-buah banyak kiri kanan seker seker nyam nyam nyam nyam nyam nyam Laper liatnya. Nah, jalannya banyak lubang sorry dari. Ya biasalah namanya jalannya sering dilewatin sama truk-truk itu buat ngangkut sayur-sayuran ya lama-lama ya lupa. Wong ini cuma paving bukan aspal coba aspal kuat nah ini jalannya itu cuma muter gini ya. jadi kita mengintari area yang tadi sama aja ujung-ujungnya ketemu jalan yang tadi dan ketemu susu murni nasional lagi anjir orangnya juga lewat sini kebetulan so youtube ya sebenernya susu muria siongah nah kita beranjak pulang ke sini kalau pulang suka nyantai ya pakai headset pakai musik ya, nyanyi sendiri ya kayak gini lah oh ya di kampung sini tuh sangat sangat guys jadi kayak ada setiap pintu masuk perumahan itu dijaga oleh satpam, terus ada termogan terus disuruh cuci tangan dulu. Dan kalau Iy, kalian kan, bukan kan, anggota kan. warga ini, kan apa nafkah kepentingannya ya, kayak gitu. Itulah, tuh, kalian bisa lihat masih pembatasan sosial. banget masih pagi soalnya Oh uh, iya ini ini aku nolongin kebetulan ada barang jatuh ibu-ibu Hai -ibu. kasihan bawanya banyak Hai mau perangkat kerja Uye, buat kalian yang bawa parah orang hati-hati ya. Kalau bawa, mending yang dimasukin ke jok atau yang joknya kecil itu bisa ditali di belakangnya gitu, ya kan? Daripada dibawa di tangan gitu kan, bahaya. Kalau kalian mau belok itu kan susah. Jadi mending kalian taruh bawahnya itu kan ada space tuh kalau yang motor motormatic. Jadi kan ya Taruh situ, tali, aman deh. Daripada nanti jatuh-jatuh, barangnya barang elektronik, bis, ambiar. Seperti ambiar. <coughs> nah, di sini banyak polisi tidur, Sorry, sorry. Ya, yeah, resiko kalau masuk perumahan atau kampung pasti ada polisi tidur. mana mana Nah, di situ ada pos itu biasa kalau hari Jumat dia bagi-bagi nasi bungkus sama air putih, guys. Jadi untuk Jumat berkah gitulah. Amal banyak kegiatannya, keren deh. Ya? Nah, kita beranjak pulang. Santai-santai lah. Yang penting sampai tujuan. Oh, baik -baik. abis ini juga kita melihat sapi. <tuh> <tuh> <tuh> bahasanya sapi tuh tau kali, Anje. kalau spontanitas ingetnya beef. <tuh> beef kan daging. <tuh> Tomba juga di jalan. Tomba bahasa Inggrisnya apa ya? Lamb. There is lamb. Are you like that? Hello. Hello, happy. Indonesia is Sophie. But in English is like go. It's go. tapi semua kamu kan pasti punya tradisi masing-masing ya jadi kebetulan lah Idul Adha pasan jadi because ya in Indonesia is going to tradition it's have a ini tradition cium, is called the name is Idul Adha jadi. jadi kita harus menceritakan apa yang terjadi hari ini especially for hari kita jalankan. Islam religion because me is Islam kota surabaya lumayan bersih kok ya gak kalas sama negeri kan untuk kebersihan top lah let's go penyiraman apa namanya tumbuh-tumbuhan taman-taman rutin juga tanaman gak ada mati subur panjang jarang ada taman keren dengan Surabaya. buat yang kota lain mungkin ada pengalaman seperti itu juga, apakah beda atau gimana bisa komentar di bawah Se segitu sih kita bisa di bawah, sering-sering lah gitu karena kan channel itu kan pasti ada jargonnya share is care ya kan jadi kita berbagi itu adalah bentuk kita peduli, yang kita tetap sesama jadi kita punya tujuan yang sama untuk memajukan negara kita Indonesia ini. Nah, kita perlu puter pole di sana. my Aja gitu. guys. istirahat kali ya. Ini Nah, kita nyebrang itu harus ada kan. guys Kalau waktu ya kita mau ngalah dulu lah. Tunggu sampai saatnya kita bisa menyebrang. Jangan langsung nyelonong aja, kayak kalian gak ada aturan gitu, karena semua kan punya hak untuk menggunakan jalan dengan baik. benar so, patuhi rambu-rambu lintasnya. Toleh kanan, toleh kiri, dulu apa, apa ada keadaan tersebut gitu. Nah, aku biasa lagi di ya udah, langganan lah, kenal semua. Nah kita masuk perkampungan Untuk menuju perumahan BDG Bukit Darmogolo, Surabaya Nanti melewati Lahan-lahan hijau yang luas juga Keren banget Ininya nanti Halo. itu ya, lihat semua aktivitas, rutinitas orang-orang, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat jualan, ada yang berangkat untuk sekitar olahraga, atau berangkat untuk belanja. Ya, semua tujuan masing-masing. Dan jangan lupa untuk kalian jangan lupa lelah hari ini seperti katanya pak karena itu karena beliau adalah ya sering aku tonton lah buat inspirasi tuh keren banget pak pemandangannya main bagus sih dari sini masih hijau gitu karena tanah tanah kosong masih banyak di sini cuma ya gitu pasti ada sampah lu sampah itu problem yang sangat menyebalkan yang nggak bisa diselesaikan di Indonesia ini soal sampah nggak tahu ya caranya gimana sampah itu banyak banget sampai nggak heran kalau di sepanjang jalan itu ada sampah mungkin tahun depan atau berapa tahun lagi semoga lah ada peraturan kalau sampah sembarangan atau kan atau gimana gitu biar lebih lama lingkungan lah Indonesia <coughs> nah ini dia karena kan? Ini nanjak, guys. Selanjutnya, iya. tadi kita harus perlu tenaga ekstra, kalau di semakin lama semakin nanjak, nanjak, nanjak. Terus, Seperti ini gini banyak lahan kosong juga di sini. Yang mau beli, boleh di sini. Murah kok, paling cuma miliaran. <laughs> Anjir, miliaran, gak murah ya, guys? <coughs> Karena termasuk perumahan elit ya. Jadi harganya yang fantastis, gitulah. kayak gini gak bisa lepas tangan gak berani karena nanjak jalannya wih ada sapi guys ada sapi ada sapi guys di depan guys kayaknya sampai di jalan kerjanya ini mau ke kampungku sih dan tiba-tiba di sini ada yang janggal entir sumpah ada sapi guys wow it's the big cow sumpah ada sapi pernah jalan dia gak pernah takut sama orang cara oh. tahu, tahu takut dia, gede banget. Tuh. Ada alat, ada isi. Siapa siapa? blog, Nah, kita mau masuki um, perumahan Angeli. PTK. kita mau follow. Saya lihat kiri rumahnya mewah-mewah dan sembarang rumah dan harganya tidak juga murah. Eh pakai nak Nah gimana mau beli rumah di sini? Tinggal kontak aja ke kontak person, tapi nggak diakur. Ini ya, lewat sini juga enak banget. Menghibur lewat sini tuh bisa melihat rumah-rumah mewah. Ya, kali aja besok-besok bisa beli. Nah. Tuh meskipun di lingkungan perumahan tapi tetap ya ada taman-taman gitulah lebih enak enjoy Hai tuh bis gitu gitu, mesti kayak gitulah kok. kalau sendirian sepatu aja tuh mesti cukup kiri kasih <seduh. tuh> biar kan di sini guys ini udah siap-siap orangnya tapi kalau pagi di mungkin masih mahal sekali ya pagi, pagi udah kerja waktunya hidur asil ini jalannya habis ini newan Japangan Sumpah Oh capek Cuma Alhamdulillah ini ada operan giginya Jadi enak Coba kalau manual Bisa-bisa Kita menuntut sepedanya Bukan kita yang naik sepeda Sumpah berat banget Ini nyajaknya lumayan Lihat sini tuh Dan ternyata baterainya habis perlu ganti baterai ya sekarang sampai sini dan kita perlu mengganti baterai dulu selesai kita lanjut perjalanan lagi nah ini udah masuk ke kampungku kampung sebelah sih ini masih jauh <San> Di sini tuh enaknya kalian enggak bingung makanan kalau makanan-makanan gitu pinggir-pinggir -pinggir jalan masih banyak makanan kalau kalian mau jalan camilan ada camilan, makanan juga ada minuman lengkap sih karena kota ibu kota kali ya Surabaya kan termasuk ibu kota jawa timur jadi kota terbesar nomor 2 di Indonesia jadi termasuk ya padat penduduk ini kita masuk perkampungannya. Jadi kalian tahu kondisinya ini bagaimana, bersih atau tidaknya. Terusnya kalian yang komentar, bisa di kolom komentar di bawah. biasa saandi musik, jangan bosan. mulai masuk ya jalanannya lumayan sempit sih seperti biasa seperti yang kalian pikirkan namanya untuk kampungan kampungan tapi lumayan bersih kan ya lumayan matikan gak usah pium kalau melihat kaya gini guys Kita masuki jalan, air ngut lagi. Hmm, mulai ramai jalan aja, guys, karena udah siang. Mungkin waktu ini aku jam kita jam 9 Karena aku lumayan lama di tempatnya tadi Di Wiung tadi Melihat <tuh> orang mancing tadi Karena udah lama gak mancing aku Ya saya gitulah Pengen mancing tapi ya kayak gitu Nah, kita hampir sampai ke rumahku. Tapi nanti, gak sampai rumahku ya, biar identitasnya tersamarkan. nanti cukup di depan gang aja, kita tutup videonya, dan terima kasih yang udah menonton sampai sini, yang gak skip videonya. Uh, tak kasih jempol 4 Thank you banget udah support aku sampai sini ya terima kasih dan video ini akan aku upload secepatnya karena filenya gede banget satu jam satu jam setengah <laughs> durasinya ini video terpanjang yang pernah aku upload <laughs> jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton dari lama udah di youtube hampir tahun so thank you banget dan sampai sini aja ya semoga bermanfaat oleh, oleh aku yang sudah berikan dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol share ke biar ketemu teman kalian biar tahu semuanya tentang aku dan jangan lupa share is care oke bye bye